Ayo kita mengenal karakter Bobo Boy. Siapakah ini? Ini Gopal Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini adu -dung. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Uh. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini ya ya. Mari kita lihat. Kamu benar. Kamu pintar. Siapakah ini? Ini Bobo Mari kita lihat. Kamu benar. Kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.